lagi ramai diperbincangkan di lini masa, di media sosial, di mana-mana ya Bahkan kemudian ada beberapa jamaah, ada teman, sahabat yang minta pendapat Bagaimana perihal menghilangkan centang biru di aplikasi WhatsApp Hampir semua orang yang menggunakan smartphone mereka punya WhatsApp biasanya Berkomunikasi via WhatsApp Dan mungkin kebanyakan orang juga itu menghilangkan conteng birunya Jadi kalau ada orang mengirim pesan Dibaca Jadi pesan ini bagi orang yang mengirim Tidak jelas, tidak ketahuan Sudah dibaca atau belum Nah ini menjadi ramai di, Diperbincangkan setelah Sekian lama ini dilakukan Dan digunakan oleh orang Karena baru rame ya di nukil ceramah dari Seorang ustadz, bukan seorang sih Beberapa ustadz saya baca saya baca di okzone.com saya baca di era muslim, saya baca di beberapa lini masa yang lain beritanya. Kita sekilas mendapatkan, itu beliau menggunakan beberapa ayat, beberapa hadis, dan ya penjelasan yang lain. Intinya, menghilangkan centang biru itu pada aplikasi WhatsApp adalah dilarang. Dan perbuatan ini termasuk kategori perbuatan tercela. Kami sendiri itu berpendapat, bukan kami tidak setuju. Kami hanya memberikan gambaran lain dari fenomena ini Pertama, kita harus pahami dulu bahwa aplikasi WhatsApp Itu adalah hal yang kontemporer Maka perkara kontemporer harus dirumuskan oleh para ulama pada masa kontemporer Yang kedua, berinteraksi dengan menggunakan aplikasi Kalau sekarang dulu nggak ada WhatsApp Bisa sama Nabi kita cari WhatsApp ya nggak ada Kita cari hadis tentang centang biru tentang WhatsApp ya nggak ada tapi interaksi itu ada, begitu ya? Bagaimana nanti seorang sahabat ketika ada yang berkomunikasi ke rumahnya? Dia di dalam rumah, bagaimana ini kan semacam orang berkomunikasi tidak tetap wajah, kan begitu ya? Nah, dan bla blablabla -bla yang lain lah, nanti kita itu ulama lebih baik dalam membahas ini. Hanya kami memberikan gambaran ini hal baru, dan berkomunikasi itu, apakah dia ranahnya ibadah atau tidak? selain kita memahami perkara ini kontemporer yang kedua yang kita harus pahami apa? ini komunikasi ini itu ibadah atau non-ibadah kenapa? karena al-aslu fil ibadah haram ibadah itu asalnya dilarang jadi seperti puasa, sholat, zakat, sedekah itu kan ibadah ya, haji dan yang lain-lainnya itu asal awalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan atau menganjurkan atau bahkan hanya membolehkan itu ya itu ibadah salat khusus di jam 12 malam itu tidak ada dasarnya maka dia tak boleh ya itu ibadah puasa khusus di hari Jumat itu tidak ada dasarnya tidak ada yang meminta itu dari Al-Quran, dari hadis atau ulama maka hukumnya tidak boleh, karena hukum asalnya tidak boleh. Nah selain ibadah, termasuk komunikasi itu adalah non ibadah. Maka kaidahnya al aslu fil asya al ibaha. Segala sesuatu non ibadah asal muasalnya adalah boleh, sampai ada yang melarang. Jual beli normalnya boleh. Jual beli yang dilarang yang mana? Jual beli yang terdapat di dalamnya horor terdapat di dalamnya riba. Terdapat di dalamnya zolim, terdapat di dalamnya penipuan, maka dia menjadi dilarang. Asalnya boleh. Nah, non ibadah asalnya boleh. Nah, kita kembalikan, oh ini komunikasi, ini, ini non ibadah. Maka asalnya adalah boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika ada ustadz, ya, ada kiai, ada mobalik yang berpendapat tentang sesuatu yang belum pernah ulama sebelumnya berpendapat, maka itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Karena hukum itu dikeluarkan oleh ulama yang memang di bidangnya Ustadz belum tentu ulama Ulama udah pasti ustadz Di Indonesia ada majelis ulama Indonesia Kumpulan ulama nah, Sebenarnya alangkah lebih bijaknya perkara ini dibawa kepada ulama Ulama yang menjawab Saya ngisi di bank Saya tanya ustadz haram Dapat amplop haram Dapat makanan haram Dapat minuman haram Dapat jam tangan dipakai haram tapi saya tanya, ada guru saya di Dewan Fatwa MUI, saya tanya, Ustadz, saya itu e, dapat dari bank itu amplop, dapat makanan, minuman, e, barang. Barang boleh saya pakai enggak? Makanan boleh saya makan enggak? Minuman boleh saya minum enggak? Amplop boleh saya pakai enggak? Beliau bilang, boleh. Nah ini ulama, beliau S1, S2, S3 di bidang fikih di bidang, bidang muamalah di bidang syariah. Dan beliau, S1, S2, S3-nya, S1 di Saudi, S2-nya di Mesir, S3-nya Masya Allah di luar semua. Dan memang sekolah di bidang ini, ya. ini, gitu loh. Ya, dulu saya berpendapat bahwa arisan itu ndak boleh, tapi beliau sampaikan, oh, arisan tergantung, ada yang boleh, ada yang tidak. Coba, ini namanya kontemporer. Jadi bertanyalah kepada ulama, karena Allah di dalam Surat Al-Anbiya, Allah sudah berfirman ayat ke-7, "Fas alu ahladikri kuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada ahladikri dzir kata Ibnu Abbas ulama bertanya kepada ulama I kalau kalian tidak tahu ya pas ahladzikuntunglah talamun ta bertanyalah kepada aladziqr kata Ibnu Abbas ulama bila kalian tidak tahu tanyanya ke ulama Ustadz itu guru kita tapi beliau tidak berhak mengeluarkan hukum Ustaz, beliau menyampaikan itu untuk apa kehati-hatian tentulah niat beliau baik dan mulia hanya kita tidak bisa pakai itu untuk hukum secara umum. Yang keempat, menghilangkan centang biru ini kita kembalikan kepada niat masing-masing. Jadi kalau memang niatnya sudah nggak baik, oh berarti nggak baik walaupun belum ada keluar fatwa ya. Tapi kalau niatnya mungkin dia seorang ustad besar, dia mungkin seorang pengusaha besar, dia punya banyak kesibukan gitu, blablabla -bla -bla dan lainnya. Ah, nanti dilihat oleh para ulama bagaimana menghukumi ini. Kami pribadi tidak akan menyampaikan hukum apapun Karena kami tidak berhak di bidang ini Yang berhak mengeluarkan hukum itu Hanyalah para ulama Maka kami akan menunggu itu Sebelum hukum itu keluar Maka kami menganggap bagi kami Itu kembali ke hukum asal Boleh, tadi kan Al-aslu -as al fil asya' alibaha Begitu saja Wallahu'aklam biswa' Mudah-mudahan kita tetap rukun Berbeda pendapat wajar Kita harus saling menghormati Mudah-mudahan dengan bisa memaklumi perbedaan dan menerima itu, kita bisa bersatu, bisa berjaya. Dengan itu kita selamat dan sukses. Amin ya Robbal Alamin.